saya akan upload game Grand Theft Auto yang di mod Indonesia dan kali ini saya akan memainkan misi e, DOM. DOM adalah desain your condition atau kalau teman-teman nggak tahu itu adalah misi mod dari orang dari modder dan uniknya ini modnya mod misinya adalah Indonesia jadi kita langsung saja mainkan mod oke okay. mission, part mission. Nah, saya memainkan ini. Tutup mati karena keselip gugur. tercatu, 1, 2, 3. Dan tercatu dulu, ya urut. Oke. Dan maaf kalau kamera agak gelap. Karena kameranya ya tahu sendiri kameranya, kamera kualitas rendah kamera HP. Jadi, <laughs> mati matikan seduh bubur. Makan apa ya lapar nih? Ah, makan bubur Pak Getong aja. turun dan naik mobilnya. Asik. Ini kan seru nih. Kayaknya. Oke. Ikuti marker dan jangan lengkuk. Atau mataku agak tahu kenapa atau kayak speed motor dua kesini sini. Ikutin. ikutin. Oke. Oke. Ya, lurus terus, terus. Sekali lagi gua Oh, mohon maaf kalau kameranya agak gelap kamera face facecam nya bukan kamera ini kalau tampilan GTA nya sih normal mikir lanjut oke kuat pak buburnya satu ya pakai mangkok <laughs> pakai gelas pak buset pakai gelas sumpit atau garpu sumpit pak dah ketutupan lagi mukanya oke okay, nih makan bubur pakai gelas pakai sumpit tutup oke okay. ucap keselak sendok bubur yang ia makan aduh cepetan. akibatnya dia keselak ucap pun mati karena keselak Keselak zaman pusat, eh, pelajaran dari DUM ini adalah baca doa sebelum makan dan makan jangan coba-coba. Oh hmm, lumayan lumayan, maka sudah mainin diom. Ada satu adegan tambahan, Waduh kok nih pelanggan pada mati ya? Tolong, tolong, wah pendidikan gak seru ya tenang bos, ada perduannya, mohon ditunggu oke bangsa gak cemet orang kenapa lagi? oke kita sambung keduanya saja Entar-entar. aduh 2 keseruan gitu sama kameranya play mission ucok mati karena keser kubur 4 2 mungkin gua sambung aja ya 4 1 4 2 part di tanah tanah atau lantai sama saja Bos, airnya jasad ucut dibawa ke rumah sakit terdekat Oke, okay. lah. Oh, <laughs> sesampainya di rumah sakit, <tuh> lo kok jasad tadi kemana ya? Tidak mungkin. Kok ada dua? jasad ucok terjatuh dari ambulans ketika ambulans melewati jembatan ini ucok ternyata masih hidup aku harus keluar dari sini oke okay. naik ke, ke, ketat, ke, ke, sah, ke atas kali ya dengan ikutin marker aduh berut gue sakit banget naik ya yeah, om sabar aduh aduh ikutin pergi ber, pergi ke bubur Pak Ketong namanya Pak Ketong bukan Ketong ya hmm. tahu sih tahu. oh oh pesan Ini sepeda motor gua lihat-lihat kayak nggak <laughs> sebut nama <Nik> Jangan keren, target dan turun ke sini. <Selius> <Selius> <Selius> Pak, bubur Pak Ketong sudah digusuri. Ya tunggu, bukannya kamu ucap? Ya emang kenapa Pak? Buah setan. kaget, betul hmm. the next check boy pelokan lucu sebenarnya ya untuk San Andreas remote Indonesia. Dan isinya Indonesia pula Betul, betul, betul Unik sih Bagik okay. Pak Ketong di mana ya? Aku harus bergerak rumah Pak Ketong Pak Ketong apa Pak? Ketong Bodoh lah Ketong aja. Ketong Ketong Oh, Pak Ketong butuh to next check Ngomong-ngomong itu Tembus apanya, Apa itu? Air pancuran uh, air itu hmm. Hmm. Pak Ketong Busek Bucok Maafkan Bapak ya Kamu hampir mati karena bubur itu salah saya, Pak. Saya makan kecepatan ya, tapi ada orang yang masukin racun ke bubur itu. Wah, saya harus cari orang itu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Putihin, Mak. Aduh, anjir! at to the next checkpoint Oh my god. Oh my god, what the hell is this? <laughs> eh kok ini laptop apa? Isinya nih manganya. Belok coy. Oke, okay. santai. Yuk, okay. Terus terbalik coy salah arah. Waduh lah. Sia-sia. <laughs> Sia-sia. Oi oi oi oi oi oi. ya Ini apakah kameranya atau apa ini sampai Katanya Dia tinggal sini, sepertinya besok saja dites, dikasihnya. Kursus piramid, hai, uh, Sampai segini aja ya Meskipun ada apa tiganya Tapi gue lanjutin Di mungkin e, Minggu depan Atau Pokoknya Minggu depan atau bulan depan Karena gue nggak bisa bikin video Cepet-cepet Di upload ke YouTube Oh iya namanya Pak Getong Bukan Pak Get Gentong Soalnya di Bodoh lah kecepatan lancar <tik> <Setiap, tik> lah Biar copyright copyright emangnya musik <laughs> oke okay. mungkin cukup segini yang bisa gua anu rekam terima kasih udah nonton, like, share dan subscribe Sampai jumpa di video yang berikutnya.